Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Doa Pedia Hai Sobat Doa Pedia, pernahkah kita berpikir tentang dosa-dosa kita? Baik itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil Kita meminta diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Namun, tahukah Anda bahwa terdapat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah? Mari simak 6 dosa yang tidak diampuni Allah berikut ini namun sebelumnya, ayo kita subscribe dulu di channel Doapedia. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Anda karena setiap harinya kami akan mengunggah dan mengupdate video-video seputar doa-doa yang insya Allah membawa manfaat serta hikmah bagi kehidupan sehari-hari Anda. 6 dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun dengan bertaubat, yang pertama adalah makan harta anak yatim secara haram. Untuk menghapuskan dosa tersebut, pemakan harta anak yatim meski membayar kembali harta yang telah digunakan serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya, maka dosanya pun tidak terhapuskan. Yang kedua, menuduh wanita solehah berzina. Orang yang menuduh wanita solehah Tidaklah memohon maaf kepada wanita tersebut Jika wanita solehah tersebut memaafkan Maka terhapuskanlah dosa tersebut Dan bolehlah penuduh bertobat kepada Allah Sekiranya wanita solehah tidak memaafkannya Maka dosa tidak terhapus dan tidak boleh bertaubat kepada Allah Kemudian yang ketiga Lari dari medan jihad yang memperjuangkan kalimat Allah Mereka yang lari dari medan jihad adalah mereka yang dayus dan tidak layak memasuki surga. Dalam sejarah Islam, hukuman mereka yang lari dari medan jihad sehingga Rasulullah terpaksa menunggu arahan Allah untuk memaafkan kesalahan tersebut. Yang keempat, melakukan sihir. Mereka yang melakukan sihir dan para pengamal sihir adalah mereka yang syirik kepada Allah. Memang tidak layak bertobat kepada Allah, melainkan mengucap kembali kalimat syahadat dan mesti menyerah kepada kerajaan Islam untuk melaksanakan hukuman yang sewajarnya. Kemudian yang kelima, bersyirik kepada Allah atau menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk lain Dosa syirik atau menyamakan Allah dengan makhluk sepadanya melalui niat, percakapan dan perbuatan yang disadari atau tidak disadari Maka dosa ini tidak boleh bertaubat kecuali dengan mengucap kembali kedua kalimat syahadat dan pemerintahan Islam meski melaksanakan hukuman hudud barulah Allah rela menerima kembali amal ibadah seseorang hamba yang telah menduakan Allah Atau menyamakan Allah Atau menyekutukan Allah keenam membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Mereka yang membunuh para nabi yang dihukum bunuh dan terserah diri kepada Allah Untuk mengazab mereka Rasulullah pernah mengutuskan utusan untuk membunuh mereka yang menghina atau mengejek Allah dan Rasulullah semasa negara Islam Madinah. Dan itulah 6 dosa besar yang tidak diampuni Allah sebelum Anda mau membayarnya. Semoga kita dihindarkan dari dosa-dosa tersebut. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.